EA Games. Challenge everything. I'm Yah, logis masih bersama lagi dengan Tesi Sua Ya, kali ini Tesi Sua sudah mengambil cheat barunya itu di South versi Losaga. guys langsung aja guys kalian tinggal aktifin aja pada cheat injektornya. nya lalu setelah itu kalian pilih down ya menunya supaya cheat itu tuh kesep guys ke aplikasi south segment guys. oke okay guys langsung aja kita mulai permainannya guys oke okay, di sini kalian tinggal aktifin aja pada akurasi senjatanya atau weapon -nya halo setelah itu kalian pada injektornya. oke okay, guys langsung aja kita mulai guys oke okay, guys disini kita akan cari musuh guys oke okay, guys kita cari lagi guys mana guys musuhnya guys oh itu udah guys lagi ngumpet guys tembak guys deh deh deh deh deh wah gak pernah guys oke okay, guys kita majuin lagi guys Oke okay guys musuhnya dibawa guys Oke okay guys kita kejar guys Teng guys SD D mau Kita menang D D guys. D D D D D kena guys D D D D D D D D D D guys, okay guys kita cari lagi guys. Aduh duh duh kena hit guys. Aduh guys. Kita ngapet guys. buntu guys. Tembak ya duh duh duh kena kena kena duh duh. Wah, kena kena guys. Lurus kali ya guys, receh kali guys. Oke guys, dia tembak lagi guys. Tembak duh duh duh kena guys. Mantap guys. Kita menang ronde kedua. Oke guys, lanjut lagi guys. Kita ngikutin teman kita guys. Maju wah dibawa bawah guys musuhnya guys. Tembak guys. Majuin guys. duh duh duh tembak ya, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, guys oke udah, udah, udah, udah, guys udah, udah, udah, udah, udah, aduh, aduh, udah, udah, udah, guys udah, menang guys udah, udah, udah, udah, guys, okay guys, itu aja, guys jangan lupa所有, free,